Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting bagi umat Islam. Di antaranya adalah peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj merupakan perjalanan suci Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa selanjutnya adalah turunnya perintah sholat. Seiring terjadinya peristiwa Isra Miraj, Rasulullah untuk pertama kalinya menerima perintah sholat. Mulanya, Allah mewajibkan sebanyak 50 rakaat, akan tetapi para nabi menganjurkan Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah sehingga menjadi lima waktu saja. Selanjutnya adalah pembebasan Baitul Magdis. Baitul Maqdis atau Al-Aqso berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada 28 Rajab tahun 583 Hijriah. Sebelumnya, Palestina berada di bawah kekuasaan tentara Salib. Peristiwa yang lain adalah terjadinya Perang Tabuk. Salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi oleh Rasulullah adalah Perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab pula berakhirnya kekhalifahan Islam. Kekhalifahan secara resmi dihapuskan pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Penghapusan kekhalifahan terjadi dengan berakhirnya Khilafah Usmani yang berbasis di Turki. Dan peristiwa yang paling bersejarah adalah di bulan Rajablah Sayyidatuna Aminah binti Wahab mulai mengandung Rasulullah. Itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.